serta klik tombol notifikasinya yang bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik-kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini Pastinya warga Konoha dibuat bahagia banget ya dengan penampilan Bunda Lesi Kejora Yang tentu penampilannya luar biasa, tampil cantik dengan busana India Menyanyikan lagu India yang sangat luar biasa tentunya membuat kita semakin bangga Masya Allah banget ya, Bunda Lesi emang tampil cantik banget Sore hari ini Masya Allah Mudah-mudahan selalu banyak dukungan, support yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu terus mencintai idola kita Ini momen ketika awal Bunda Lesti perform persahabat ya tuh, Masya Allah, tampil cantik banget ya Bunda Lesti Beuh, Luar biasa, ratu banget Mudah-mudahan sehat selalu Dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan Momen ini pun persahabat dari pos kembali oleh akun Leslar, anuskorsik Ada kalimat cancel yang dituliskan, gimana-gimana, Masya Allah, katanya tuh persahabat, ya keren ini mah, memang luar biasa banget ya, keren banget Pokoknya, idola kesayangan, Bunda Lesti, ini the best, wow Nah, kita lihat juga persahabat ya, Alhamdulillah juga keinginan Bunda Lesti ke Jorah tercapai Kerja ditemenin oleh Ayah Kejora. Nih baru saja Lesti Kejora mengunggah sebuah postingan foto bareng Ayah Kejora di laman akun Instagram pribadinya dan menuliskan sebuah kalimat. Akhirnya terobati kangen kerja ditemenin Bapak Ayah Kejora. Wah, Masya Allah banget ya Alhamdulillah. Akhirnya Ayah Kejora temani Bunda Lesti kerja hari ini. Doakan selain terbaik persahabatnya, semoga keluarga besar Bunda Lesti. Maupun keluarga besar Rizky Bilar, ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan untuk berikutnya, persahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan info yang kita dapatkan ini vitamin bahagia Karena sudah di-up di channel Youtube Lazarin Entertainment, vlog dimana persahabat ya reuni dan Dut Akademi dan Lida di rumah Leslar Ini sudah tayang di channel Youtube Leslar Entertainment Yang belum nonton silahkan mampir Kita dukung untuk karya-karya terbaik idola kesayangan kita Dan berikutnya persahabat Pasti kalian juga menunggu banget nih Momen duet Bunda Lesti dan Diva Pop Indonesia Ada Mami Kris Dayan Wow, ini sih luar biasa banget ya. Makin the best, makin bangga. Pokoknya nih, kepada Bunda Lasti, ini duet bareng dengan Krisdayanti. Masya Allah, tentunya tak bisa berkata apa-apa lagi. Kita hanya bisa mendoakan dengan tulus buat idola kesayangan kita. Semoga selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi, dan selalu membanggakan kita semua. Ini sih luar biasa. Tentu, kita juga masih menunggu kejutan lain. Persahabat di sore hari ini tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat. Selanjutnya, Ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian Indonesia, berkomentar, berkomentar, Indonesia, terima terima Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.